Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu, yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha. Beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya, baru kita bisa mengerti kehidupan. Hidup itu seperti bersepeda, kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia. Janganlah mencoba menjadi orang sukses, jadilah orang yang bernilai. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok, hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Tanda sejati dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan tapi imajinasi. Anda harus belajar aturan permainan, dan kemudian anda harus bermain lebih baik dari orang lain belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok sumber pengetahuan utama adalah pengalaman hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, satu jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa satu jam, itulah relativitas. Aku tak punya bakat khusus, aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Salah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang. Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan sebenarnya tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Saya berterima kasih kepada mereka yang mengatakan tidak pada saya, karena merekalah saya melakukannya sendiri. Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda, salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban, satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Saya berpikir begitu lama, 99 kali salah, tetapi yang 100 kalinya saya benar. Di hadapan Tuhan kita semua setara dan sama, yang membedakan itu akhlak kita. Orang yang memperoleh kemampuan untuk secara penuh, mengendalikan pikirannya dapat memiliki segala sesuatu yang pantas untuk dia miliki. Orang harus berhenti menyalahkan masalah-masalahnya pada lingkungannya, dan belajar kembali untuk melatih kehendaknya.